Natalie hal mantan istri Sulei dikabarkan tengah hamil anak kedua. Hal ini pun membuat kabar keduanya akan rujuk. Benarkah hal tersebut? Cek faktanya di sini. Sebelumnya, Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan vonis cerai terhadap pasangan Sulei dan Natalie pada 10 Agustus 2022 lalu. Selain memvonis cerai, hakim juga mewajibkan Sule untuk memberikan uang nafkah sebesar 25 juta tiap bulan untuk Azam yang ada berada di bawah pengasuhan Natalie. Lantas benarkah Natalie hamil anak kedua dan rujuk dengan Sule? Kabar tersebut pertama kali muncul lewat akun YouTube edisi seleb yang diunggah Rabu 17 Agustus 2022. Di bagian thumbnail video tersebut diberikan judul, Natalie hamil anak kedua, Soleh ajak rujuk Natalie, Ini detik-detik kepulangan Natalie ke rumah Soleh. Ketika diklik judul berita tersebut menjadi Sule ajak rujuk Natali ini detik-detik kepulangan Natali ke rumah Sule Setelah disaksikan secara keseluruhan Video dengan durasi 2 menit 11 detik itu Sama sekali tidak menyampaikan fakta Bahwa Natali Holser hamil anak kedua dari Sule Dan Sule mengajak rujuk Isi video itu hanya berisi narasi dari seorang pria dan berbagai video potongan tentang Sule dan Natalie Holzer Walau mengabarkan bahwa Natalie hamil dan Sule mengajak rucu Tetapi informasi dari berita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan Meski begitu, kolom komentar tetap saja ditanggapi serius oleh para warganet Tak sedikit warganet pun mengucap Syukur dengan kabar rujuknya Sule dan Natalie, ini berarti memang jodoh. Semoga Sule bisa lebih menghargai istrinya, menjadi imam yang soleh dan adil kepada istri dan anaknya. Tulis satu warganet: "Kalau benar hamil, kasihan, putel yang jadi sasarannya terus." Tulis warganet lainnya bikin artikel mengenai kabar Natalie Holson, hamil anak kedua yang belum bisa dipastikan kebenarannya.